<laughs> <laughs> <laughs> hey players! Kembali lagi di channel Playzone, channel yang memberikan referensi game menarik untuk kalian mainin Kali ini Miminzone akan lanjut membahas game yang menguras emosi kita saat kita memainkannya Yah, udah tahu dari judul video kan? The Last of Us Part 2 Langsung aja dari segi tampilannya Sama seperti seri game pertamanya, The Last of Us kedua ini memiliki tampilan yang sangat luar biasa Kalian akan dihadapkan dengan pemandangan pegunungan salju yang indah serta tampilan menakjubkan dari kota dan bangunan-bangunan yang sudah lama ditinggalkan Tetapi kalau secara kualitas grafis Menurut Mimin, biasa aja ya Dari semua tampilan yang ada, bagian favorit Mimin adalah Ketika Ellie dan JJ keluar rumah dan mereka berdua dihadapkan dengan pemandangan sunset yang luar biasa Dari segi gameplay, pada The Last of Us kedua ini, Ellie kini dibekali dengan banyak senjata dan peralatan Untuk membasmi para zombie, fireflies, dan kelompok lainnya tetapi untuk combat yang ditawarkan pada game ini terbilang tidak ada yang spesial karena ya biasa aja dan tidak ada yang wah. Bahkan ketika kita memainkan karakter Ebi yang memiliki banyak otot, combat yang dihasilkan oleh Ebi juga biasa saja. Menurut Mimin seharusnya dengan adanya beberapa tambahan senjata baru, Noctidog bisa menghadirkan combat yang jauh lebih menarik. Dari storylinenya secara emosional The Last of Us kedua ini patut diacungi jempol. Pada awal gameplay saja, Noctidoc sudah berani mengambil keputusan untuk membunuh karakter utama yaitu Joel Miller. Belum lagi aksi belas dendam yang dilakukan oleh Ellie, serta kisah percintaan antara Ellie dan Dina yang menjadi pro dan kontra. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan rasa kehilangan Ellie terhadap kematian Joel. Boleh dibilang kalau Noctidoc sangat sempurna dalam menampilkan bagian-bagian nostalgia antara kebersamaan Ellie dan Joel di beberapa tahun sebelumnya. The Last of Us kedua ini sangat baik dalam mencampur adukan perasaan para pemainnya Ini adalah permasalahan utama dari review The Last of Us kedua ini Karena banyak sekali pemain yang merasa kecewa terhadap alur cerita atau walkthrough yang ada Dimulai dari kematian tragis Joel yang tidak bisa diterima oleh semua pemain Dan kehadiran karakter baru bernama Abby yang cukup membingungkan Dari awal gameplay, banyak pemain yang merasa ditipu oleh Noctidoc Karena apa yang Noctidoc perlihatkan di trailer sangat jauh berbeda dengan alur cerita yang sebenarnya ini seperti menggiring rasa penasaran pemain untuk segera memainkan The Last of Us kedua Tetapi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa ini adalah cara Dog Untuk merahasiakan jalan cerita The Last of Us kedua atau memberi surprise kepada pemain Jika di trailer The Last of Us kedua ini kita diperlihatkan dengan kedatangan Joel yang tiba-tiba muncul di hadapan Ellie Ini membuat orang-orang berharap bahwa nantinya mereka akan kembali mengulang petualangan seru antara Ellie dengan Joel Tetapi pada kenyataannya Joel harus mati di awal gameplay pada kisaran 10-15 jam gameplay ini, kalau boleh jujur, Mimin sudah merasa bosen, karena terlalu banyak tempat yang harus dijelajahi, sehingga membuat kita tidak fokus terhadap jalan ceritanya. Belum lagi, ternyata kita harus memainkan karakter Ellie sebanyak 60% dari gameplay yang ada. Kita sudah dihadapkan dengan kehilangan Joel, kehilangan petualangan antara Joel dan Ellie, tetapi para pemain masih harus kehilangan banyak sekali petualangan Ellie yang jelas-jelas adalah karakter utama di game ini. Kalau boleh jujur, gameplay selama 25-30 jam tersebut hanya memakan waktu di map yang terlalu luas. Jika mapnya tidak luas, ada kemungkinan The Last of Us bisa diselesaikan hanya dalam waktu 10-15 jam. Nah itu tadi review The Last of Us kedua dari Mimin. Secara keseluruhan, Mimin berikan skor 6,5 untuk game The Last of Us kedua ini. Game ini tidak buruk, secara garis besar yang membuat game ini menjadi skor 6,5 adalah alur ceritanya Ekspektasi yang Noctidog bangun pada kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka tawarkan Cobain langsung game ini di playzone rental PS4 di Jalan Muhammad Seruji 193 Patrang, Jember Selain harganya murah dan tempatnya nyaman, kalian punya kesempatan dapetin diskon-diskon juga Oh ya, kalau kalian pengen beli game juga bisa dan pastinya harganya sangat-sangat bersahabat dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tahu referensi game apa yang keren untuk kalian mainin. Dan jangan lupa juga buat follow semua sosial media kita. Jangan males baca deskripsi video karena disitu banyak info pentingnya. Permainanmu, kalian yang menentukan. Mimin Zone cabut. What are you doing, kiddo? You really gonna go through this? I'm gonna find and I'm gonna kill every last one of them.